بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم Wahai Abu Sufyan, wahai tokoh terpandang, sudah dua hari hamba makan. tolong berilah hamba sesuatu ah, Menyingkir dari ku, hey, orang hina Menyingkir dari Anda, seperti Anda menyingkir dari Muhammad dan pengikutnya Siapa Anda? Apa Anda Bikir bin Hafsah? Anda benar, wahai tokoh terpandang Di pertempuran Badar, pasukan Muhammad menang melawan pasukan kami dan di pertempuran Uhud, kami hampir saja mengalahkan mereka. Lalu kami kembali menggempur mereka dengan tentara gabungan. Seandainya saja, tidak ada parit yang dibuat membentengi Madinah atas prakarsa Salman Al-Farisi. Kami dan tentara gabungan pasti dapat mengalahkan Muhammad dan para pengikutnya. Benar. Anda benar, wahai Huwaid bin Abdul Uzzah. Demikian juga badai yang telah menyerang kami. Saudara-saudara! Wahai keturunan Quraisy, Wahai Abu Sofyan. Kenapa Anda teriak-teriak seperti ini? Muhammad sedang menuju kemari untuk menyerang kalian semua. Bersama lebih dari 1.400 pengikutnya. Tapi saat ini kita berada di bulan Zilokoda. Yang mana pada bulan ini tidak diperbolehkan adanya pertumbuhan darah. Wahai Suhail bin Amr. Jelaslah sudah, Muhammad itu ingin menyerang kita di saat kita semua sedang lengah. Lalu bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda, wahai Urwah bin Mas'ud Sakafi? sakofi mana Khalid bin Al-Walid? mana Ka'ab bin Lu'ai? Pergilah kalian cari mereka. Supaya mereka membantuku menghadapi Muhammad. Cepat! Kami telah mengenakan pakaian ihram semenjak melalui daerah Zulhulaifa dengan tujuan untuk berumrah. Lalu kami bergerak menuju Mekah. Dan ketika kami telah mendekati daerah Asfan, tiba-tiba... Wahai Mugiroh bin Subah Ada apa? Dimanakah Rasulullah Alaihi Wasallam? Itu dia, beliau mengendarai untanya Qashwa. Wahai Rasulullah, Kaab bin Luwai telah berangkat bersama orang-orang habis dengan tujuan menyerang kita dan menghalangi kita menuju rumah Allah yang suci. Rasulullah memerintahkan kami agar tidak menyerang Kaab bin luai dan orang-orang yang bersamanya dan memerintahkan kami untuk menuju Mekkah melalui jalan lain. Muhammad dan pengikutnya datang kemari untuk berumroh. Dan aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri ternak kurban dan hadi. Kenapa kalian menghalanginya beribadah di Baitullah Al-Haram? Wahai Ulaisah bin Al-Qoma, kau ini penduduk kampung yang tidak berilmu. Sini. Duduk saja di sini. Wahai Abu Sufyan, demi Tuhan pemilik Ka'bah, Muhammad datang ke sini bukan untuk berperang. Bukankah dia telah merubah jalurnya menghindari konfrontasi dengan 200 pasukan berkudanya Halid bin Walid? Tutup mulutmu, wahai Bu bin Warga. Apa Anda menghendaki bangsa Arab membicarakan kita dengan mengatakan Muhammad dapat keluar masuk Mekah sesuka hati mereka? Apakah itu artinya Anda ingin menyatakan perang, ya Abu Sofyan? Tidak. Kita akan mengutus Suhai bin Amar. Untuk membuat kesepakatan dengan Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Humul ladhina kafaru wasadukum anil masjidil haram Walhadiyah ma'kufan an yablughah mahillah ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما صدق الله العظيم <تصفيق> Kami sembeli hewan kurban dan kami mencukur rambut kami. Lalu kami lepas pakaian ihram kami. Tapi kami tidak dapat masuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Rasulullah Alaihi Wasallam telah mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy -orang yang isinya mengharuskan kami kembali ke Madinah tahun ini, dan boleh kembali ke Mekah di tahun berikutnya, untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan di antara isi perjanjian damai yaitu gencatan senjata. Kami tidak boleh menyerang orang-orang Quraisy -orang dan sebaliknya mereka juga tidak boleh menyerang kami. Dan gencatan senjata ini berlaku sepuluh tahun. Sepuluh tahun? Selama sepuluh tahun ke depan kita hanya berpangku tangan. Itulah perjanjian damai yang telah disepakati oleh Rasulullah SAW dan Bani Quraisy Dan kita harus mentaatinya dia Keinginan musyrikin Quraisy memanfaatkan gencatan senjata ini untuk berniaga dan mendapatkan kekayaan. Sedangkan keinginan kami dengan gencatan senjata ini adalah keridoan Allah semata. Maka Nabi Alaihi Wasallam mengumpulkan kami pada akhir tahun ke-6 Hijriah untuk memberitahukan kami tentang keinginan beliau mengirimkan surat kepada raja-raja dan penguasa-penguasa untuk mengajak mereka. Pada agama terakhir dan memberitahukan mereka tentang risalah Islam yang membawa perdamaian bagi alam semesta. Untuk tujuan itu Rasulullah SAW mengutus Amr bin Umayyah al-Domri kepada Raja Najasyi ke negeri Habasya. Dan mengutus Dihya bin Al-Khalifa al-Khalbi kepada Kaisar Roma. Dan mengutus Hatib bin Abi Balta'ah kepada Mukaukis. Dan juga Rasul mengutus sahabat yang lain kepada para raja dan penguasa lainnya. Salam Allah dan rahmat serta berkatnya bagi Mukaukis Juraij bin Bata, penguasa Mesir dan Iskandari. Bagi anda pula sama Tuhanku serta berkatnya. Siapakah anda? Hamba adalah Hatib bin Abi Balta. Hamba membawa surat untuk baginda dari Rasulullah, shallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah Dengan menyebut nama Allah Dari Muhammad Hambanya Dan juga utusannya Kepada mukaukis penguasa Mesir Keselamatan hanyalah bagi yang mengikuti petunjuk hmm. Apa permintaannya? Sesungguhnya saya mengajak anda kepada cahaya Islam Ikutilah ajaran Islam. Hmm. Maka Anda akan mendapatkan keselamatan yang sebenarnya. Ikutilah ajaran Islam. Maka Anda akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Hmm. Wahai ahli kitab, mari kita bersama kepada kalimat yang sebenarnya antara kami dan kalian, yaitu tidak menyembah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukannya kepada sesuatu. Dan di antara kita tidak boleh menjadikan Tuhan-Tuhan lain kecuali Allah. Bila mereka berpaling, maka katakanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah dirimu. Dengarkan ucapanku, wahai utusan. Keyakinan kami tidak akan kami tinggalkan, kecuali ada yang lebih baik dari keyakinan kami. Baginda Mukaukis, penguasa Mesir dan Iskandaria, Anda mengenal seseorang yang hidup jauh sebelum Anda, yang menyangka bahwa dirinya adalah Tuhan Yang Maha Tinggi. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan di dunia. Cobalah ambil pelajaran buruk, yang bisa dilihat dari orang itu. Jangan sampai orang sesudah Anda mengambil pelajaran buruk dari Anda. Orang ini sedang membicarakan tentang kisah Fir'aun yang hidup di masa Musa. Katakan, apa engkau sahabat terdekat Muhammad? Saya adalah sahabat beliau. Lalu, kepada apa sahabat Anda mengajak? mengajakku kepada Islam agama yang Allah terima dan meminta kepada kita untuk menolak agama selain Islam dan nabi kami mengajak manusia kepada Islam dan hanya quraisy lah yang menentang quraisy Quraisy bukankah mereka keluarganya itulah yang dihadapi para nabi dan yang paling memusuhi beliau adalah orang-orang yahudi bangsa pembunuh para nabi Ku bersumpah ramalan yang disebarkan Musa tentang Isa sama dengan seperti ramalan Isa tentang Muhammad, dan Kami mengajak kalian kepada Al-Quran seperti kalian mengajak pengikut Taurat kepada Injil. Setiap nabi yang mendapati suatu umat, maka mereka itulah umatnya, dan kewajiban umat itu untuk mentaatinya dan baginda bagian dari umat yang didapati oleh Nabi ini. Anda, hendak mengusahkan kami dari keyakinan kami? Bukan, tapi kami menganjurkan kalian berpegang teguh kepada keyakinan kalian melalui Islam. Dan kami bersama Islam menjadi yang pertama membenarkan adanya apa yang Anda yakini. as-sahmi Aku membawa sebuah surat untuk Kisra penguasa dataran Persia Dengan menyebut nama Allah Dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra penguasa Persia Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Ikutilah ajaran Islam, Anda akan dapatkan keselamatan yang sebenarnya. Bila Anda menolak, maka seluruh dosa bangsa Persia Anda yang memikulnya. Hmm. <tuh> Sungguh lancang sekali. Berani sekali bekas penggembala kambing ini menyurati diriku dan menuliskan namanya di atas namaku. Aku adalah penguasa terluas dataran ini, raja di raja. Kabarilah kepada kita dia, agar mengirimkan orang untuk menangkap Muhammad dan membawa dia ke sini. Cepat laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش Wakzalik najz alimin. Sodok Allah Al Azim. Salam sejahtera buat Najashi Ashshomah, semua sahabat ya serta rahmat Allah dan berkatnya untuk Anda. Salam juga untuk Anda dan kegembiraan dari Tuhan Anda. Beritahukan siapa diri Anda, lalu sampaikan maksud Anda. Hamba adalah Hamar bin Umayyah Ad-Domri. Kedatangan hamba sebagai pembawa surat buat baginya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 Bila mereka berpaling, maka katakanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, berilah Raja Petunjuk untuk memeluk agama Islam. Hmm. Hmm. Ah. Anda pasti lelah sekali karena perjalanan panjang. Sekarang pergi dan istirahatlah. Besok akan kuberikan balasan soal surat ini.